Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, saya akan membagian tutorial yaitu cara menambah bahasa Arab di keyboard Infinix tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya nih. Bagi kamu yang bergerak di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara menambah bahasa Arab di keyboard HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara menambah keyboard HP Infinix, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi keyboardnya atau papan tombolnya, ya guys. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya, jika sudah terbuka seperti ini. Langsung, selanjutnya kita tekan tanda yang ini, ya guys. Ya, tanda titik ini dan ada emot di sini, kita tekan, kemudian kita scroll ke pengaturannya. Sahabat, kita tunggu loadingnya. Kemudian, jika sudah masuk, kita pilih di sini bahasa, ya guys. Ya, kita masuk ke bahasa, kemudian di sini ada menu "tambahkan keyboard". Kita klik yang ini, guys. Kemudian di sini, kamu tinggal cari saja bahasa yang ingin ditambah contohnya, di sini saya akan menambah bahasa Arabik. Kita klik di sini, kemudian kita ketikkan di sini itu bahasa Arab ya guys ya. Kemudian kita cari, kita tunggu loading ya guys ya, karena agak lama juga karena bahasanya di sini banyak sekali guys. Nah sahabat di sini ada bahasa Arab eh, banyak sekali ya guys ya. Di sini ada Arab Aljazair atau nah, di sini juga ada Arab Saudi, di sini ada Arab Bahrain, di sini juga ada Arab Qatar, ada Arab Gulf, dan masih banyak lagi yang lainnya, ya guys. Ya, nah, di sini saya akan menambahkan bahasa Arab Saudi, ya guys. Ya, kita klik yang ini, guys, Arab Saudi. Kita tunggu loading, ya guys. Ya, kemudian, jika sudah seperti ini, kita klik selesai, ya guys. Ya, nah, maka secara otomatis bahasa Arabnya sudah ditambah ke keyboard. Kemudian, kita lakukan eh, penggantian keyboardnya, ya guys. Ya, dengan cara kita buat keyboardnya, kemudian di sini ada bahasa Indonesia, kita tekan yang ini, guys. Ya, tekan. Sampai beberapa saat hingga sampai tampil menu seperti ini, guys. Kemudian kita di sini pilih bahasa Arab Saudi. Kita klik yang ini, maka secara otomatis bahasa keyboard kamu akan berubah menjadi bahasa Arab, guys. Nah, caranya cukup mudah sekali, kan, guys? Ya, untuk mengubah atau untuk menambah bahasa di keyboard HP Infinix.